Ramainya Surabaya Karya Zainul Ari Sorak Sorai Suara senapan Menggema Dar Der dor. Mengitari Seluruh Resolusi jet menjadi pertanda berkumpulnya para santri. Atas izin Kyai hai, hai, Surabaya menjadi saksi bahwa seluruh negeri ini bersama dan berjuang demi Ibu Pertiwi, bukan hanya itu saja. Tetes darah yang mengalir di jalan hingga jembatan Surabaya menjadi bukti bahwa mereka adalah subhada illa demi mempertahankan ibu pertiwi dari para penjajah la haula wala illa alim Semua Langsung, dua puluh enam